saat momen BBL mau minum nih persahabat ya Masya Allah Ekspresi lucu dan sangat menggemaskan buat kita bahaya sekali ya Bang Fatih Menganak yang pintar, anak hebat, anak cerdas Masya Allah Doakan selalu yang terbaik ya untuk BBL Mudah-mudahan BBL menjadi kebanggaan kedua orang tua henti doa terbaik selalu kita berikan untuk Leslar family kita lihat juga persahabat di beberapa tanggapan komentar yang diberikan diantaranya dari akun karamel.com mengatakan dia sadar kamera minum masih lihat kamera katanya itu Masya Allah ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Blandina Sitiani mengatakan abang fokus sama kamera sampai mulut mau masuk ke gelas WKWK -WK gemes katanya itu Masya Allah memang selalu bikin bahagia banget nih Abang Fatih. Mudah-mudahan BBL selalu diberikan kesehatan dan menjadi anak yang saleh seperti yang diinginkan oleh pandainya. Kemudian kita lihat juga ya. Bisa mokon juga dengan tutorial laser band dari Papa Bilar Di ending ini cute banget persahabat ya Ini pangeran Arab nih Masya Allah Makin keren, makin ganteng Dan semoga ke depan bisa menjadi pribadi yang lebih baik untuk Leslar Kita selalu doa yang baik-baik untuk idola kesayangan kita Kemudian kita lihat juga persahabat berikutnya Mengenai karya Lesti Kejora dengan lagu Sekali Sumber Hidup ofisial Musik Video di akun 3 Entertainment Sudah mencapai 49,8 juta viewers Sedikit lagi, tentunya otw ke 50 juta viewers Tetap semangat untuk semuanya Jangan lupa streaming terus persahabat ya Single Sekali Sumber Hidup Mudah-mudahan bisa tembus di angka 50 juta viewers Bismillah, tetap optimis mudah-mudahan juga Buda Lesti Kejora bisa memberikan karya-karya terbarunya berikutnya persahabat kita lihat juga ada postingan ini ruangan tim Leslar Entertainment sudah merindukan sekali ya Bismillah di tahun 2023 ini Leslar Entertainment akan bangkit kembali postingan ini pun juga kembali oleh akun Leslar Boy update alfatih Billar kita lihat kalimat caption yang ditulis Masya Allah Bismillah, semoga diberikan kelancaran Leslar Entertainment, sukses selalu kalian, semangat bangkit. Hayo Rizky Bilar Lesley Gejora 2023, kita nunggu kalian mempunyai rumah produksi sendiri, dan tidak terkait dengan kontrak stasiun TV, amin. Bismillah, 2023, semangat bangkit untuk Leslar, dan tambah sukses, amin. Kita lihat juga ya untuk selanjutnya cedukan vitamin yang sangat membuat kita bahagia Masya Allah melihat potret Lesler family Dengan orang-orang baik, ada Sutki, ada fans juga yang sangat tulus mencintai Lesler Dan dibikin salvag juga dengan abang L yang gak mau lihat kamera nih Aduh Masya Allah banget ya Mudah-mudahan sehat terus, bunalasi kejora juga makin cantik, makin solehah pastinya hanya doa-doa baik yang selalu kita berikan. Gak bosan-bosannya mendoakan pokoknya setiap hari untuk Leslar family. Kita selalu menantikan kejutan, selalu menunggu kabar baik dari Leslar. Bismillah, mudah-mudahan ada kabar bahagia dari Lesti dan Bilar. Ini dulu informasi di pagi ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar bagi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.